Ini sholat subuh itu pokok dua rakaat. itu kunut pokoknya sholat tidak kunut. yang furwanya apa? kunut misalnya kunut itu ya? tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti kalau ada yang kunut pelajari dulu dalilnya jangan langsung simpulkan hukumnya dulu pelajari sampai paham kenapa dia kunut apa dalilnya bagaimana nasabnya oh kunut itu karena begini kalau kunutnya silent sir ada kunut yang silent? ada Rakaat kedua sebelum rokok tersambung ke nabi dalilnya lewat imam malik imam malik itu lahir di madinah tumbuh di madinah sampai wafat di madinah dikenal dengan imamnya madinah imam darul hijrah sekarang madhabnya ada di afrika utara kebanyakan libya tunisia maroko sampai nyeberang mediterania ke italia spanyol silent jadi dibacanya nggak kencang makmum dan imam bersamaan sebelum Roko. ada yang dikeraskan versi ini kemudian dipopulerkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, cuma memilih riwayat yang jahr. Bacaannya sama. Allahummahdina fiman hadait wa'finna wa fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima 'athait wa qina syarra ma qadhait. Kalau redaksi hadisnya enggak pakai birahmatikah, wa qina syarra ma qadhait. Ya, birahmatikah itu tambahan-tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hambal Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Karena itu asalah, sebabun nuzul dari Quran surah ketiga, Ali imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah, An-Nu'aman. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar, yang kunutnya Nazilah pun ada dalilnya, yang tak kunut pun ada dalilnya yang tidak ada dalilnya itu yang tidak salat subuh. Yang usul tadi. Ah kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Saimin rahimahullah, Syekh Saimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Allahumma dina fi Amin. Ah itulah faidahnya meningkatkan ilmu. Nah kalau begitu nanti enggak akan ada. Saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allah di nafimu mana duit? Enu nih. Sama Allah ni mana kami dah Allah kebar Muhammadiah Yang paling ekstrim Allah di nafimu mana duit? Beda. Ya Allah. Nanti ada imam yang kunut di belakang makmum kunut selesai. Assalamualaikum. Sujud sawi. Gitu. Tidak. Kalau sudah paham ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih setelah membangun kerjasama yang baik. Berbeda? Boleh. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu minum teh bersama.